untuk mengatur semua emosi dalam perasaan Setiap emosi jatuh Keluarlah cinta Sekarang aku mengetahui implikasi dari cinta Cinta tidak berasal dari hati Tapi cinta berasal dari jiwa Dari zat dasar manusia Yah Aku senang telah mencintai Karena dengan melakukan itu Aku merasa hidup Dan tidak ada orang yang dapat merebutkannya dariku Bersandar pada tari warna pelangi Kau depanku bertudung Sutra senja Dihitam matamu Kembang mawar dan melati harum rambutmu mengalami bergelet senda Sepi menyanyi Malam dalam mendoa tiba Meriak buka air kolam jiwa Dan dalam dadaku Memerdu lagu Menarik-menarik seluruh aku Hidup Dari hidupku Pintu terbuka selama matamu bagiku menengadah selama kau darah mengalir dari luka antara kita mati datang tidak membelah aku kalau sampai waktuku ku tak mau seorang merayu tidak juga kau tak perlu sedu dan itu aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredam menerjang. Luka dan bisaku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih pergi, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi di Poynegoro. Di masa pembangunan ini, tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api di depan sekali tuan menanti tak gentar lawannya banyak seratus kali pedang di kanan keris di kiri berselempang semangat yang tak bisa mati maju ini barisan tak bergendang berpalu. kepercayaannya tanda menyerbu sekali berarti sudah mati maju bagimu negeri menyiapkan api punah di atas menghamba binasa ditindas sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai maju serbu serang terjauh sebuah detail menyerahkan Bulan yang menarik dalam malam lebih banyak tahu. Sudah lima anak bernyawa di sini. Aku salah satunya. Ibuku tertidur. Telah tersentuh keramaian penjara. Sepi semua. Bapakku sendiri Terbaring dengan katanya Matanya Menatap orang Bersalik Di batu Sekarang dunia bunuh diri Aku Minta adik lagi Pada ibu Dan bapakku Karena mereka Berada di rumah Tunga. Kamar begini Tiga kali Buat menjauh Rumahku dari aku Timbul saja Kaca jernih dari Segala nampak Kulari dari gedong Lebar halaman Aku tersesat Tidak berjalan Kemahku dirikan Tika senja di pagi terbang untah kemana? Rumahku dari unggun timbul saja. Di sini.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 satu menista lain gila Waktu jalan Aku tidak tahu Apa nasib waktu Pemuda-pemuda yang lincah Yang tua-tua keras Bermata tajam Mimpinya kemerdekaan Bintang-bintangnya kepastian Ada di sisiku Selama menjaga daerah mati ini Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Malam yang berwangi mimpi, terlucut debu. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Penghabisan kala itu kau datang, membawaku karangan kembang. Mawar merah dan melati putih. Darah dan suci, kau tebarkan depanku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 Mampus kalau dikoyak-koyak sepi Hidupnya tambah sepi Tambah hampa Malam apalagi Ia memekik ngeri Dicekik kesunyian kamarnya Ia membenci Dirinya dari segala yang minta perempuan Untuk kawannya bahaya dari siap sudut Mendekat juga dalam peti. Takutan menanti ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? Ah, lemah lesu ia terseduh, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.